tubuh korban, itu ditemukan proyektil dari jejak laras dua senjata tersebut. Siap itu? Yaitu jenis HS dan log. Log. Sangatlah janggal gitu. keterangan saudara dengan fakta-fakta yang ada. Bidang pembunuhan berencana atas almarhum Brigadir Yosua, masih terus digelar. Masing-masing di antara mereka menjadi terdakwa dan menjadi saksi bagi terdakwa lainnya. Saling bantah, saling sangkal, namun hakimlah yang akan menentukan keterangan siapa yang dianggap menjadi fakta persidangan dan akan menjadi bahan untuk mengambil keputusan. Saksi ahli pun dihadirkan, untuk menggali kebenaran yang tertutupi atas rencana atau skenario Sambo, yang sampai saat ini dianggap sebagai otak dari peristiwa tersebut. Disimpulkan pada di lokasi TKP, ya di, apa, di TKP dan di tubuh korban, itu ditemukan proyektil dari jejak laras, dua senjata tersebut. Siap betul. Yaitu jenis HS dan klopi. Saksi fakta pun memberi keterangan atas apa yang telah mereka lihat dan mereka analisa sebagai bahan masukan kepada majelis untuk bahan pertimbangan dalam memutuskan perkaranya. Akhirnya, saksi fakta meyakini bahwa ada dua jenis senjata yang digunakan untuk membak pada saat hari terjadinya kematian Yusfua sebagai korban pembunuhan berencana. Ya, jadi waktu kami TKP eh, sudah tidak ada ya. Jadi waktu TKP kita tidak menemukan barang bukti yang. Oh, ke TKP tidak menemukan Siap. barang bukti Siap, sama tidak, tidak sama sekali. Majelis Hakim agak tercengang, mendengar keterangan ahli forensik ketika tiba di TKP. Ternyata ahli forensik pada saat datang ke TKP tidak menemukan benda apapun yang dapat menjadi petunjuk atau bukti peristiwa pembunuhan tersebut. Namun ahli forensik mendapat keterangan dan barang bukti tersebut dari anggota Polres Metro Jakarta Selatan. Kawan saya, ya karena penembakan, kalau kematian itu karena penembakan yang dilakukan Richard, apakah saudara juga memiliki andil dalam kematian nusua? nanti silakan hakim yang menilai saya tidak mungkin justru menilai. saya bertanya itu. apakah saudara berdasarkan fakta yang saudara ketahui memiliki andil yang menyebabkan kematian nusua atau tidak? harusnya sudah bisa menilai bahwa kalau saya, saya bertanya, saya, Anda menjawab saya tidak langsung di sini lain halnya, ketika Sambo menjadi saksi untuk terdakwa Eliezer ketika kuasa hukum Eliezer menanyakan kepada Sambo, apa penyebab kematian Yosua Sambo masih bertahan dengan jawaban yang berkelit untuk menghindar seakan-akan Yosua meninggal karena pembunuhan yang dilakukan oleh ditembak oleh Eliezer sangatlah janggal, gitu keterangan saudara dengan fakta-fakta yang ada saya selalu katakan saya tidak butuhkan pengakuan. Ya, ya. Tapi karena saudara di sini disumpah, tolong ceritakan apa adanya. Nah, coba saudara jawab mengenai keraguan saya tadi. Uh, itu keterangan yang saya berikan di bawah sumpah ini yang mana saya mohon maaf kalau memang uh, itu tidak sesuai dengan fakta dan pendapat dari Yang Mulia. Ya, saya tidak akan memastas. Majelis hakim pun dibuat geram oleh keterangan-keterangan yang diberikan oleh Sambo di mana keterangan Sambo, banyak yang dirasakan oleh hakim tidak sesuai dengan kenyataan Sehingga hakim seringkali mengingatkan dan menegur Sambo Terlebih, saat Sambo menjadi saksi dari terdakwa Elizer, Sepertinya banyak keterangan saksi Sambo yang berbeda dengan beberapa saksi lainnya Sehingga membuat Elizer sesekali menggelengkan kepalanya saat mendengar keterangan saksi Sambo dan akhirnya terdakwa Elizar memberikan pendapat berkaitan dengan keterangan saksi Sambo. Inilah pertama barada Elizar berani melawan pimpinannya dan terlihat berani untuk membuka kebenaran. Di lantai 3 rumah Sagulingnya tidak ada kata-kata dari beliau yang menanyakan kepada saya untuk apakah kamu siap mem membekap saya menanyakan ataupun menanyakan kepada saya kamu siap gak nembak kalau Joshua melawan itu tidak kaya, tidak benar yang benar yang benar adalah pada saat itu beliau memerintahkan saya untuk menembak musuh dan setelah itu dia juga menceritakan kepada saya tentang skenario yang akan nanti dijelaskan dan dijalankan di luran tiga yang mulia yang kedua lalu beliau juga membantah tadi yang mulia tentang pemberian amunisi di lantai tiga karena pada saat itu beliau memberikan kepada saya satu kotak amunisi dan menyuruh saya untuk menambahkan amunisinya ya, seandainya CCTV lantai tiga tidak hilang atau tidak rusak mungkin bisa menunjukkan yang lebih jelas ya, terus untuk yang di durian 3 ya, tidak ada eh, konfirmasi kepada almarhum Yesua pada saat di durian 3 karena pada saat almarhum Yosua masuk, beliau langsung menarik almarhum Joshua di leher almarhum, dan mendorong ke depan serta menyuruhnya berlutut, Yang Mulia. Itu saja. Siap, Yang Mulia. Dan ada uh, memantah saya membantah juga tentang kata-kata beliau tentang menghajar, bahwa tidak ada benar, tidak benarnya itu, karena yang sebenarnya kan beliau mengatakan kepada saya dengan keras, dan menteriak juga, Yang Mulia. Dia mengatakan kepada saya untuk, "Woi, kau tembak, kau tembak cepat, cepat, kau tembak." Lalu yang terakhir yang mulia, saya melihat beliau menembak ke arah Joshua yang mulia, dan saya juga tidak menembak sebanyak lima kali.